sana ramai banget. Oke, okay, pemirsa, alhamdulillah sekarang saya berada di Spado International Airport Kubu Raya Pontianak. Hari ini saya akan pergi ke Makassar. Ke Makassar uh, diundang oleh keluarga pasien. Penerbangannya jam 11.30 dari Pontianak ke Sidoarjo, ke Juanda. Nanti baru melanjutkan connection flight ke Makassar sebenarnya skema penerbangannya itu jam 11.30 dari Pontianak ke Sidoarjo kemudian connection flight nya jam 15.50 eh 15.30 ya sampai di Makassar perkiraannya sekitar jam 17.55 tapi kemarin maskapai penerbangan mengubah jadwal, jadinya connection flight dari Juanda ke Makassar itu jam 17:50, maka perkiraan sampai di Makassar itu jam 20 lewat 5, jam 20 lewat 5,5 ya kalau tidak salah. Oh, udah malam sekali, udah jam jam sembilanan kalau penerbangannya tepat waktu semoga tepat waktu ya <laughs> ya ini suasana di Spadio International Airport kalau siangnya memang ramai biasanya saya kalau pergi ke Jakarta misalnya atau diundang ke Pulau Jawa itu kan penerbangannya pagi penerbangan pertama jam tujuh pagi biasanya itu sepi suasana bandara masih sepi kalau udah siang ini ramai semoga lancar semoga tepat waktu karena kalau rame biasanya kan ngantri lagi ngantri terbang ngantri ya mudah-mudahan lancarlah semuanya itu kalau pergi ke Indonesia bagian tengah ke Banjarmasin ke, ke, ke, ke Balikpapan ke Makassar itu penerbangannya kan dua kali sampai sana itu pasti sore atau malam ke Makassar itu jadi kalau ada pasien yang ngundang saya dari Indonesia Tengah saya saya harus safar itu tiga hari hari pertama ini khusus untuk perjalanan keberangkatan kan pagi atau siang dari Pontianak sampai di sana sudah malam nah, Rukiahnya itu besoknya baru bisa dilaksanakan hari keduanya baru Rukiah kalau saya cepat mungkin pulangnya sore atau besok paginya lagi, kan? Uh, jadi, ini kurang lebih tiga hari lah kalau mau safar ke sana. Oke, itu panggilan boarding Surabaya. Here we go. Pada kanan paling ujung Layan <tuk> lah Sekarang jadi andalan Bahkan Belum jam 11 sebenarnya tadi Jam 10.50 Sudah panggilan boarding Lebih cepat mereka tepat waktu. It's very good. Selamat siang, A. baru saja mendarat di Juanda bandar internasional Surabaya di Sidoarjo oke okay. okay, sudah selesai security check sekarang saya mau sholat dulu Udah beres sekarang saya mau makan eh uh, kapucino mbak panas itu aja. sudah selesai Sekarang saya mau cari Workstation, di mana workstation? Oh di dekat gate 10 kayaknya. Workstation saya mau ngecharge Dan uh, Mengedit video Di pada kira-kira Pukul 15.00 Waktu setempat Lion Air mohon maaf Atas ketemua batang ini Terima kasih. operasional pesawat Harusnya sudah Flight malah Jam 17.55 kan? Get 12 Ya yeah. penerbangan ke Makassar delay Jadi jam 18.20 18.20 Sekarang jam 17.58 Harusnya sudah boarding malah belum juga orang, -orang yang mau ke Makassar, Get 12 ya, kadarullah. Tapi hikmahnya adalah saya jadi sempat sholat Maghrib di sini. Awalnya saya pikir bakalan sholat Maghrib dan Isya di sana waktu udah sampai Makassar, udah di hotel, jadi jamak takhir kan duduk sana di sidoarjo ini waktu sholat maghribnya jam 17.44. Nah, Jadi sempat sholat maghrib di sini sekaligus isya tadi di jama' jamak takdim. Sampai sana baru sekitar jam tengah sepuluhan mungkin atau jam sepuluh malam waktu Indonesia Tengah itu udah pasti capek sekali tuh kalau kalau sholatnya oh. di sana <laughs> rasanya berat kan maksudnya tuh lebih lebih baik sholat di sini sholat di di airport udah sholat jadi pas sampai sana udah tinggal istirahat aja lebih baik ya itu rumah ya, capek Capek banget nunggu connection flight ini dari siang tadi saya di sini. Udah maghrib okay. Sekarang sudah jam 6 lewat 15. Belum ada lagi panggilan boarding. Kalau penerbangan jam 18.20 sebagaimana tertera di board tadi itu berarti harusnya boarding nya jam 17 lewat 50 karena antara waktu panggilan boarding dengan uh, take off itu adalah 30 menit persiapan apa, penumpang masuk itu kan 30 menit boarding berarti lebih dari itu nih <laughs> like jam berapa nih nggak tahu nih kata Allah. Alhamdulillah ini, ini panggilan boarding Baru aja saya bilang ya Boarding jam 18.20 Baarti eh, terbangnya Jam 18.50 Jam tujuan malam tujuh malam sampai sana berarti jam sembilannya setengah sepuluh ya sudah let's go sudah pada siapa yang ini aku lapor tadi. Lepas landas sudah dekat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in Terima kasih, terima kasih. jumpa kembali. saya takutnya diundurnya ke jam 8 jadwal yang jam 8 iya, diundur penampangan cuma ada yang itu ya dong? yang jam, dari si Surabaya jam 3, jam 5, sama jam 8 oh, ada jam 5 oh. itu yang pertama tadi ya saya harusnya kan yang jam 3, Bu iya oh, diubah sama lain kan jadi jam 5, jam 6 kan, jam 5, 5, 5 iya delay penerbangan yang satunya itu jam 8 jam 800 dari sana Ayuh, <laughs> untung bukannya itu Oke, <laughs> ah, Indra Permana. Kan nanti pada saat check out. Oke, okay, terima kasih terima 501 tipnya disampaikan Oh Oke. Iya. Terima kasih. Sama-sama <gulau> 501. 501. Ayo istirahatkan di dong, Guys. Iya, Bu. Oke. Okay. Hotel 5. Ini namanya Grand Town Hotel Mandai, Mandai Maros. Eh uh, gaya klasik Eropa ya bangunannya nice Nih. Aduh capek, alhamdulillah sampai juga akhirnya. Alhamdulillah, sekarang jam 21 lewat 15 waktu Indonesia Barat di sini lebih cepat 1 jam. Ini Indonesia tengah, WITA waktu Indonesia tengah. Di sini jam 10. Jam 10 lewat 15. Besok saya check out jam 7 pagi setelah sarapan. Sarapannya jam 6, jam 7 pagi check out langsung menuju rumah keluarganya, Bu. Oke, saya mau mandi, mau uh, istirahat disitu ya. Sampai ketemu besok. Selamat pagi Saya siap-siap berangkat ke rumah pasien Assalamualaikum salam. Assalamualaikum Bu Alhamdulillah Mau dipotong sini hotel? Apa? Mau depan hotel? Enggak <laughs> Assalamualaikum pa. Masuk. Alhamdulillah Pantai Losari ya Pantai Losari ada Makassar Pantai yeah. ini majid apa? Uh, yang itu Masjid Kuba 99 Masjid Kuba 99 City of Makassar Ya di masjidnya itu ya? Laut-laut, oh, itu ya? di Timbun Reklamasinya oh. Reklamasi, Reklamasi. Okay. Bisa, Besar lagi masjid oh, Mandar Itu nama suku-suku yang ada di masjid, Sulawesi Selatan Iya Mandar, Toraja Alhamdulillah sudah panggilan boarding Boarding melalui gate nomor 2 Alhamdulillah penerbangannya tepat waktu It's time to boarding Antar sesama. Untuk melindungi Anda dan orang lain, pakailah masker dengan benar. Oke, pemirsa Alhamdulillah sekarang saya berada di Jakarta ini jam 19 lewat49 Waktu Indonesia Barat saya sampai di hotel ini jam 19 lewat 20 tadi uh, landing di Soekarno Hatta jam 18an lah jam 6 maghrib jam 6 sore dari Makassar tadi penerbangannya agak delay, tapi tidak sampai satu jam delaynya. Harusnya flight ke Jakarta jam 16 lewat 15, tapi tadi eh ya hampir jam 5 tadi baru baru terbang soalnya hujan lebat sekali tadi di Makassar <laughs> landasan itu apa uh, ya hujannya deras sekali, jadi penglihatan juga berkurang kan di situ. Oke, okay, sebagai recap um, Ada cerita yang agak konyol ya Kemarin itu Jadi saya waktu sampai di Makassar eh, Saya menginapnya bukan di Makassar ya Tadi malam itu di eh, Apa namanya Maros eh, Maros Daerah Maros Maros tuh kalau dia dekat dengan Bandara Sultan Hasanuddin, sekitar hotelnya itu sekitar 1,5 km dari bandara. Itu kan di daerah Mandai, Bandara Hasanuddin tuh, sedang rumah pasien itu di Makassar. Dari hotel saya sampai ke rumah pasien itu sekitar setengah jam. Nah tadi malam itu saya sampai hotel jam 10-an, jam 10 kurang, masuk kamar, terus saya... Bereskan ini, uh, apa perlengkapan mandi ini, itu segala macam. Akhirnya baru bisa tidur sekitar jam 12. Waduh, itu udah, udah larut sekali. Saya tuh udah capek sebenarnya, tapi tidak bisa tidur. udah terus saya cek um, waktu sholat, jadwal sholat ya, sholat subuhnya itu waktu Makassar, itu jam 4 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Nah. Salahnya saya, saya nyetel alarm, kan saya pikir oh, udah, saya bangun jam 4 aja lah Kan baru tidur jam 12 kan Saya setel jam 4 Ternyata, setelan alarm di HP saya itu Masih waktu Indonesia bagian Barat Sedangkan saya di Indonesia Di <guluh> Indonesia tengah kan Makassar itu kan Indonesia tengah Jadi dia cepat satu jam Saya setel di HP saya jam 4 Jam 400. nol Uh, Bunyi lah alarmnya tuh Bunyi terus saya lihat Udah jam 5 <laughs> Jam 5 Jam 5 waktu Indonesia Tengah Waduh, ya udah saya sholat Habis sholat subuh Dikir pagi Terus saya Sarapan, sarapannya jam 6 Habis sarapan Terus siap-siap Lalu langsung menuju ke rumah pasien jadi intinya gini, perjalanan ini satu, perjalanannya panjang Seperti yang saya jelaskan di awal waktu saya masih di Pontianak Perjalanan ke Indonesia Tengah itu pasti panjang Safar ke sana itu, kalau mau Rukia itu harus tiga hari saya nyiapkan waktu Hari pertama untuk perjalanan, hari kedua Rukianya, hari ketiganya untuk kepulangan. Karena penerbangannya dua kali, tidak ada penerbangan direct dari Pontianak ke Makassar saya harus transit di Jakarta Atau di uh, Sidoarjo Nah itu Sampai sana itu pasti malam Dari Pontianak pagi Ke Jakarta atau ke Sidoarjo dulu Nah baru Penerbangan ke Makassar itu malam Sore, paling cepat itu sore Jadi sampai sana itu pasti malam Sampai sana udah capek Kita istirahat dan gak, gak akan ada Sesi rukyah itu waktu malamnya Pasti untuk istirahat Rukinya besok paginya itu yang pertama Perjalanan yang panjang melelahkan Belum lagi uh, <laughs> Kalau delay itu Aduh saya capek sekali kan Di nunggu di Apa di airport itu ya ada lah, itu bagian dari azab kan? ya, Seperti yang Nabi Sampaikan salam, salam. Safar itu adalah bagian dari azab Itulah kita itu di, Tersiksa kan <laughs> itulah satu perjalanan panjang Yang kedua Semuanya di luar ekspektasi Semuanya di luar ekspektasi Yang pertama Pengobatan pasien utamanya Pasien utamanya adalah Keponakannya Yang mereka pikir atau mereka khawatirkan Ada unsur gaibnya Dari penyakitnya itu Ternyata tidak Nah ternyata istrinya yang malah ada gangguan Akhirnya rukia dilanjutkan ke istrinya Sampi, termasuk rumahnya nah. Lalu e, Di rumah bu juga Awalnya beliau minta Bantu saya bersihkan rumah aja Waktu saya ini e, Setelah dibersihkan Lagi ngobrol-ngobrol Kan kumpul semua tuh anak anak itu Ternyata mereka ada keluhan Akhirnya saya rukis sebentar lah sebelum saya ke Ke airport Eh Ternyata ada reaksi Saya pikir hanya gangguan biasa <laughs> Masya Allah Cukup alot tadi rukianya Dan Mohon maaf uh, Proses rukianya tidak saya rekam Karena saya tidak membawa kamera besar Apalagi ya Itu aja sih kayaknya Saya pulang Bawa Dua bincingan ekstra <gifat> Dikasih uh, Makanan sama hadiah dari... Masya Allah keluarganya baik sekali Alhamdulillah Baik sekali Ya saya tidak tidak kapok, <laughs> tidak kapoknya keluarganya, baik Masya Allah. Ya cuman itu ya, apa? Karena capek aja. Kalau kesana itu sih capek. Perjalannya panjang, melelahkan. Ya kuat fisik, kalau mau kesana itu harus benar-benar dalam kondisi fit. Hmm. Oke itu aja mungkin pemirsa, malam ini saya mau istirahat dulu di sini. Besok baru saya pulang ke Pontianak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang saya ke rumahnya untuk uh, rukiah keluarga, silakan hubungi saya di nomor uh, WhatsApp saya ya 0815 4954 -7824, yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di kolom apa di video ini nih, di sebelah kiri biasanya nih ya silakan aja dihubungi saya lewat chat nanti ketika anda chat di nomor itu langsung ada apa pembalas otomatis ya format pendaftaran itu isi aja identitas keluhan Jelaskan keluhannya terus uh, jelaskan keperluannya apa mau ngundang pribadi atau mau ruqyah video call atau mau datang ke Pontianak mungkin silakan ya silakan aja semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh